Banyak budak-budak di samping Saya malu buat ini Dia heran karena yang makan itu superman Ini air minum Tapi bohong uh. Brace to Anestay Oke okay, Oke uh, ini cuy, semalam saya cari apa namanya oleh-oleh apa istilahnya kalau oleh-oleh di sini. Cendramata, cendramata dari kelantan saya tak dapat cuy. Buat Lu bilang kok dari kemarin buat tangan cuy, tapi saya tak dapat lagi ya. Contoh itu dari kaos. Contoh di sini ada tertulis kelate apa, tapi tak tak jumpa gitu. Ciri khas topi juga tak jumpa. Jadi saya memanfaatkan dari segi makanan cuy. Nah ini dia makanan yang saya ingin coba katanya ini khas dari negeri Kelantan cuy dan uniknya adalah nasi ini adalah berwarna kuning oh, oh ini iya. oh, oh, ini ininya maksud saya biru biru ini biru biru cuy Nih. kuning eh, merah mungkin sudah biasa kalau di Indonesia nah ini dia dan oh, ini satu yang saya harus notice ini nasinya Nasinya besar besar cuy. Apa sih ini biji, biji, biji, biji, biji bijinya ini besar besar cuy. Ini lihat kalian. Kalau di Indonesia itu ini jadi berasnya dari Thailand ya. dari kemana ya? Maksudnya berasnya ini. Ternyata hmm. dari Thailand. Oke. Ini first time. Kita kembali lagi ke first time ya. Nah ini dia nah ini uh, jangan lupa cuy ini saya dari Sami Asli saya mau coba ini cuy sebenarnya ada empat tapi yang jagung sudah kita grogoti jadi kita coba yang ini cuy nih air balang Cocok enggak air balang nggak ini air balang ini juga nggak tahu ini apa nih ini, ini warna-warni kue dan kue lagi oke langsung aja kita coba cuy ini jadi kenangan-kenangan buat saya, ini cuy. Semoga datang kembali lagi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ini ada apa? Ada kelapa ya? Oh ini kelapa, kepotong-potong, kan? potong-potong kelapa ini cuy. Nah ini ayamnya, ayam upin ipin. Nih tadi gua nggak ada ayamnya ya ah Di, digabung Mampu. oh ya ya ya saya dapat dua lauk telur dengan ayam ya nih Mampu. ayam upin ipin hmm. Hmm, empuk banget hmm. Hmm. ya mungkin karena bumbunya eh, sedikit asin cuy agak asin ya sayang di sini kekurangannya cuma satu cuy kekurangannya satu cuy gak ada ini gak ada apa namanya chili. chili apa ya sambal kalau bahasa indonesia itu sambal cuy mungkin ini sambalnya cuy yang kelapa ini ya hmm. memang maka ya oh ini sambalnya cuy yang kelapa ini cuy Memang ya, baru saya tahu. Dominan di sini tuh makanan atau sambelnya itu manis. Saya baru tahu, cuy. Oke, okay, kita campur-campur supaya pedesnya dapat, cuy. Nah, hmm. hmm. Salah satu populis lagi adalah ini, kerupuknya. Hmm. Alhamdulillah, enak banget, sumpah. Mungkin saya orang pertama, cuy. Orang Sulawesi Selatan yang makan <guruh> Makan langsung di Kelantan, cuy. Duduk di rumah penduduk Kelantan asli, makan nasi ini, cuy. Hmm. Hmm, kita coba telurnya, tuh. Ya, hmm. Hmm. Hmm, telurnya itu empuk. Kenapa hmm. telurnya nih empuk? Sebenarnya sini banyak gabungan, gabungan cuy ya. Banyak gabungan. Di sini ada entah daun-daunan ini saya enggak tahu cuy. Banyak tapi ada di sini ada kol cuy. Kol. Apalagi nih? Kayak daun-daunan banyak gini cuy. Hmm. Tapi cuma enggak tahu cuy. Apa namanya campurannya apa saja sih? Oke. Okay. Hmm gue nggak mau bumbuk bang, lucunya saya lebih ke mereview hmm. hmm. Ayamnya hmm. hmm. Banyak budak-budak di samping sih. saya malu buat ini. dia heran karena yang makan itu Superman, tapi banyak budak-budak kesini. Hmm. Cuma nih ayamnya kok iya asin ya, ayamnya asin cuy. Hmm. Walaupun asin tapi enak. Hmm. Oh enak banget enggak. Suatu cendramata yang sangat saya sukai ini, adalah makanan. Makanan yang tidak bisa dibungkus dibawa pulang jadi kita makan dan buat video. Hmm. Hmm. Hmm. susah bang. Pakai senduk susah. Orang makan aja dah. Tidak ada kuah jadi pakai tangan aja cik Ini kolnya ini Kolnya ini nggak dimasak ya Telurnya enak Nung, eh, kalau yang di atas nggak asin ya. Hmm. hmm. Oh betul ini sambalnya ini yang kelapa. Tapi saya suka dengan ini kerupuknya tuh. Oh, ini dia, air minum ini air minum tapi bohong ternyata uh. hmm. ini basuh tangan cuy kemarin kita ambil minum ya kemarin ini kan hampir minum ini cuy kirain air minum ya okay, aduh hmm. Oh, basah ohnya. Kita makan rumah makan padang ini. Ini ya kayak rumah makan padang ini basah. Oke kita next ini. Lu mau bantuin gua? Saya sudah coba yang warna kuning. Sekarang ada tiga warna lagi ya. Hui, Apa? Air. Air Balang tapi rasa keladi keladi Orang sini tahu. apa penyebut, penyebutannya apa? ubi kah? ubi kah? kampung kita ubi. Setahu gua nama keladi di kampung gua tuh bukan ubi ubi ubi keladi ubi huh? keladi. oh ini ubi tapi kalau di kampung keladi bukan ubi ini ubi, ya? dia daunnya begini itu kalau keladi yang besar iya. bisa dipakai payung iya. yang air tidak talas ya? iya talas kalau di situ di, di jawa talas tapi Kalau di Papua, dulu. keladi. Nah, kita Eka. coba yang rasa keladi, coi. Iya, maksudnya se sekeluarga, mm -hmm. se-family dengan... Sekabupaten mereka. Enak <laughs> dong? Habis. Umur eh, langsung. Khusus gua ini. Hmm. Ambilin... Ambilin ini dong. Gelas, masa lu? Eh, ini? Oh iya ada, ada satu Lu juga pak Gak ada yang kecil lah perlu Ha? Yang kecil lah Mereka mau minum ini Gua mau coba oh, doang, ah. Gak, jangan mereka mau minum Ini kok gua yang review dia yang ribet eh Lu sini, disi... Gak, cahaya Dudu sini duduk Oke kan? oke okay, okay. hmm malah di bawah galon, ah itu, makasih kasih banyak deh ya senang mau minum no. bukan senangnya, ini kan lu maunya mana Fik? coklat oh, tante yang? ha? Ah, sorry, sorry oh, oh beri, calon cem coklat ya. belum, mereka juga mau first time saya, aduh saya cuma mencoba saya, saya nggak bisa minum semuanya enggak. bro, karena mereka juga minta di shami asli itu beli itu susah gitu ini coklat ya memang mendominan ini sih kalau menurut gua itu, ice creamnya itu ya rasa creamy kan? coba kita yang pink Hmm, kita cuba yang, nah ini warna pink, rasa strawberry. Hmm, kita ini review dadakan ini tu. Mau ke Terengganu masalahnya jadi kita habis Jumatan langsung. Hmm. Okey, strawberry. Nah, strawberry. Hmm. Ini biji-biji stroberinya ada di sini, sih ya. Berarti original ya, bukan bukan sekedar ini saja stroberi, bukan stroberi apa? Kayak perasa makanan, bukan bukan cuy Ini ada stroberi, biji stroberinya ada dalam. Cuy. Nah, nggak bisa direview, nggak kelihatan. Ini ada bintik-bintik apa namanya biji-biji yang kecil-kecil itu, itu stroberi, bijinya. Hmm. masih ada lagi cuy biji-bijinya oh, tapi enak gila. ternyata stroberi enak iyalah enggak sedikit original kan karena ada biji-bijinya di dalam bukan sekedar perasa kan oke okay, cuy sudah selesai ya Eh, reviewnya ini bukan minuman lah cuy ya ini kayak disedot ya katanya disedot kayak gitu makanya warnanya beda-beda gitu dia kayak apa ya nah kita mau coba tapi tak ada sed sedotan gitu cuy <Zarate> Nggak tahu ini apa ini susu segar oh susu segar apa ini T tapi ini asli Kelantan cuy Nih. Ada tulisannya, ya. Kita coba ini. Ini bunganya gimana, nih? Kok nggak bisa dibuka? Ini sorry, cuy. Kok nggak bisa dibuka, Bang Rey? bisa buka ini nggak? Astaga gua tari putar puter nggak bisa. Ternyata dicungkil cuy, bukan diputar. Ini ini ini ada ada asli di sini tertulis minuman khas kelantan cuy. Hmm. Tapi di sini ada ada ayam, ada kambing. Ini susu apa sih maksudnya susu Susu coklat, tapi tulisannya sih susu segar Azizah. Susu Azizah, oke, kita langsung minum aja, cuy. Ya, kita rasakan. Oh. Iya, pada layaknya susu-susu biasa, cuman ini agak... apa ya? Kayak susu-susunya, kayak susu original gitu, ya bukan susu susu yang benar uh, dicampur gula ini kayak susu susu itu apa original gitu hmm. enak gini nah ini kita habiskan cuy karena ini semua punya apa namanya punya saya punya Fikri dan punya calonjong lu mau coba ini, tik, tonggak kan, enggak? ini mas susu. Gak Alhamdulillah sudah selesai, sudah selesai Oke, okay. mungkin itu uh, video <guluh> uh, simpul saya. Ini sebenarnya saya membuat video seperti ini karena ini kan makanan cuy makanan kita nggak bisa bungkus atau jadikan oleh-oleh atau cenderamata untuk pulang di Indonesia jadi video inilah yang mewakili bahwa saya pernah kesini dan mencoba langsung uh, air balang dari Sami sasli langsung kita ambil di sana cuy dan ini juga dari Syamis asli juga, tapi kayaknya bukan apa nah, produk dari Syamis asli, tapi dari Kelantan asli, cuy. Nah, ini. Ini ada tertulis dari Kelantan, cuy. Nah. Semua yang ada di sini itu dari Kelantan, terutama ini juga. nih Saya pikir ini adalah air putih atau air kosong, ternyata basu tangan. Oke, okay. ini, ini pun juga kuenya ini semua dari Kelantan, cuy walaupun mungkin ba banyak di negeri-negeri yang lain tapi saya membelinya ini real dari Kelantan cuy so, iya cuman gak ada apa cenderamata yang langsung dari di badan saya gitu gak ada gua dapat semalam ada tulisannya Kelantan atau gimana oke okay. mungkin saya sudah bergosip cukup lama jadi saatnya saya pamit undur diri kalau memang suka dengan video ini silahkan di like kalau nggak suka dislike aja saatnya saya uh, dan kawan-kawan Mau jalan ke Terengganu cuy. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Rice? Rice to Wednesday. Rice yeah. to Wednesday. Rice. to Wednesday. Rice to Wednesday. Rice. Jual tangan, jual kalau.